serta klik tombol notifikasinya tujuannya agar channel ini terus berkembang untuk selalu memberikan kabar terbaru kabar baik dan bahagia seputar leslor tentunya Baiklah para sahabat untuk mengawali perjumpaan kita di siang hari ini ada info penting untuk warga Konoha ini mengenai voting Bunda Lesti di aplikasi Jux untuk Top Music Award 2022 polling voting sementara persahabat ya bunda lesti masih di posisi kedua dengan perolehan voting 7,4 juta di bawah betran dan anet persahabat ya anet dan betran mendapatkan voting 10,5 juta tetap optimis untuk warga konoha terus support dan dukung idola kesayangan di aplikasi Juk's. Semoga semakin banyak dukungan yang diberikan dari orang-orang baik Yang selalu tulus mencintai karya-karya idola kesayangan kita Berikutnya persahabat disimak juga Ini ada kata-kata yang sangat luar biasa Diposting oleh Leslar saja Perhatikan kalimat yang diposting. Rumusnya gini, siapa yang menanam benih baik, ya bakal baik hasilnya. Dedek mana pernah dia nyenggol-nyenggol orang karena memang sudah ditanamkan kepribadian baik. Dari keluarga sejak dini, makanya sampai sekarang dia masih dicintai banyak orang. Karyanya selalu diterima banyak kalangan. Ini masalah banget ya. Memang sejak dini, Bunda Lasti dididik. Menjadi orang baik, dan alhamdulillah kepribadiannya pun hingga saat ini, masya Allah, luar biasa. Mudah-mudahan ya semakin banyak yang sayang kepada Bunda Lesti Kejora. Di postingan ini pun ada sebuah kalimat yang dituliskan: "Semua hal dimulai dari rumah. Jika rumah benar-benar menjadi pendidikan keluarga yang sebenarnya, ada cinta di dalamnya, maka anak akan tumbuh menjadi pribadi yang luar biasa." Memang tidak akan pernah ada orang tua yang sempurna dalam melakukan pendidikan dan bimbingan pada anaknya Tapi dengan melakukan yang terbaik versi masing-masing maka itu hal yang istimewa dalam mendidik anak dan keluarga Masya Allah banget ya Tetap kita selalu bangga kepada idola kesayangan kita Dan mudah-mudahan ya Abang L juga menjadi anak yang soleh Seperti yang diinginkan oleh Bunda Lesti dan Papa Bilar untuk berikutnya, disimak juga persahabat ya. Ada info terupdate di hari ini. Bunda Lesti Kejora berada di Cianjur untuk off-air hari ini. persahabat ya, di acara pernikahan Bella dan Irfan. Masya Allah banget, ini kejutan untuk keluarga Konoha. Bunda Lesti hari ini off-air dan sebentar lagi akan dimulai acaranya. Jangan tentunya persahabat, ya ketinggalan, kebahagiaan yang... Kita dapatkan hari ini spesial Bunda Lesti tampil off air nih persahabat ya Di Cianjur Doakan yang terbaik untuk Bunda Lesti Semoga selalu lancar Apapun yang dilakukan hari ini Semua orang pasti menunggu penampilan idola kesayangan kita Kemudian persahabat ya kita lihat juga Ini ada momen spesial BBL Masya Allah menjadi pusat perhatian banyak orang Masya Allah ta'barakallah Pertama kali lihat abang yang langsung depan mata Tuh yang sudah melihat secara langsung di depan mata pastinya kalian bahagia sekali ya Masya Allah Alhamdulillah Banyak yang sayang kepada keluarga Leslar kita juga itu terharu Semoga semakin banyak juga dukungan yang diberikan untuk karya-karya Bunda Lesti Karena single terbaru Bunda Lesti Alhamdulillah masuk trending Apalagi trendingnya, trending, ya. trending satu lah persahabatnya. Trending 1 dan 2 di Indonesia. satu untuk umum, 2 dan untuk musik persahabatnya kita bahagia dan bangga. Tetap semangat untuk selalu mensupport, mendukung karya-karya terbaik dari Lesti maupun Rizky Bilan. Kita masih menunggu kabar dan kejutan selanjutnya di siang hari ini. Jangan kemana-mana terus ikuti channel Live TV yang akan selalu mengabarkan. Kabar baik, kabar menarik, dan bahagia seputar Leslar tentunya. Bagaimana tanggapan kalian? Silahkan berkomentar. Bangin ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.